Coba sekali lagi nih. Sekali lagi ya? Sekali lagi. Uh, kakek kamu... Kepala sekolah kan? Betul itu. dulunya nya tuh kakek aku kepala sekolah di Tagog kita ada sekolah SD dan kakek aku jadi kepala sekolah Di, situ. <tuk> <tuk> di sini well. make oh, oh, money that could